Salam sehat dan hati gembira Kembali bertemu dengan saya SD Pangganti Dalam siaran belajar kimia bersama dengan EPC SD Pangganti Channel Kali ini kita akan membahas mengenai hukum HES apa itu hukum HES, bagaimana penerapannya dalam penentuan entalpi, suatu reaksi Kita akan simak melalui video pendampingan pembelajaran kali ini Namun sebelumnya, terimalah salam dari saya Adil Catalino, Bacuramin Kasaruga, Mbak Sengat Kajubata Arus, arus, arus Para pembelajar sekalian terkait dengan hukum Hess ini Henry Germain Le Hess mengemukakan satu teori bahwa perubahan entalpi suatu reaksi hanya bergantung pada keadaan awal di reaksi dan keadaan akhir di hasil reaksi dari suatu reaksi dan tidak bergantung dari jalannya reaksi Nah hukum HES itu berkaitan dengan reaksi-reaksi yang dapat dilangsungkan menurut dua cara Cara yang pertama reaksi satu tahap dan cara yang kedua yaitu reaksi dua tahap Apa maksudnya reaksi dua tahap untuk menentukan kalau reaksi di mana Menurut Hun Henry Hess, bahwa kalau reaksi dari kedua cara tersebut adalah sama Maksudnya adalah seperti ini Delta H reaksi itu bisa dihitung dari penjumlahan setiap tahapan dari delta H Maka dirumuskan sebagai delta H1 ditambah delta H2 ditambah delta H3 Nah untuk cara yang kedua itu bisa ditentukan berdasarkan selisih delta HF antara produk dan reaktan. Jadi dirumuskan dengan rumus seperti ini. Delta H reaksi adalah sigma dari delta HF produk dikurang dari sigma delta HF reaktan. Nah bagaimana penerapannya? Mari kita coba uh, langsung kepada beberapa soal. Misalnya seperti ini, diketahui reaksi pertama dengan delta H min 1, 1601 kJ dan del, pada reaksi kedua delta H min 821 kJ. Yang ingin ditanyakan di sini adalah berapa perubahan entalpi yang terjadi pada reaksi 2AL plus Fe2O3 membentuk AL2O3 plus 2Fe. Nah, ini berapa delta h -nya? Nah, kita lihat sekarang Untuk reaksi yang ditanyakan ini Posisi dari AL, FE2O3, AL2O3 dan posisi dari FE-nya sendiri Kalau pada reaksi pertama, delta H1 ini Posisi FE2O3 itu berada uh, di Uh, hasil reaksi Sementara di eh, Delta H3 ini Yang ditanyakan delta Posisi Fe2O3 itu ada di Reaksi oleh karena itu nanti uh, Posisi Dari uh, Fe2O3 ini akan Mengalami reaksi pembalikan Yaitu Kalau awalnya reaksi pembentukan di mana delta Hnya bernilai Negatif 821 Nanti kalau dibalik eh uh, untuk menyesuaikan dengan posisi Fe2O3-nya maka akan menjadi reaksi penguraian. Sehingga nanti data hanya akan bernilai positif. Maksudnya seperti ini. Jadi, kenapa dibalik? Nah, ini ada pernyataannya reaksi tetap pada delta dan reaksi dibalik. Maksudnya dibalik itu adalah menyesuaikan dengan posisi Fe2O3. Kenapa Al-nya tidak tidak dibalik tapi tetap? Karena posisi Al pada saat awal reaksi dan posisi AL pada akhir reaksi itu sama. Sementara Fe2O3 tadi uh, tidak sama. Pada awal reaksi Fe2O3 ini ada di hasil reaksi yaitu di delta H2. Nah oleh karena itu berdasarkan uh, hukum HES maka kita baru bisa melakukan penambahan setelah kita lakukan Uh, pembalikan reaksi Nanti tinggal kita tambahkan Delta H1 ditambah delta H2 Jumlahnya akan menjadi uh, Min 780 kJ uh, Seperti itu Nah uh, bagaimana soal selanjutnya Contoh misalnya seperti ini Kita ingin menentukan berapa delta Hc Hc ini maksudnya combustion Combustion itu berarti pembakaran 11 gram dari C3H8 atau provana Nah kita lihat nih datanya seperti ini DTH1, DTH2, DTH3 Nanti kita lihat eh uh, Yang pertama kali kita lakukan adalah Kita menentukan reaksi yang terjadi pada pembakaran uh, uh, provana Nanti akan kita dapatkan reaksinya seperti ini C3H8 Ditambah dengan 5O2 Akan membentuk CO2 3CO2 plus 4H2O Nah oleh karena itu Nanti inilah reaksi yang akan menjadi fokus kita Nah sekarang kita lihat Posisi dari C3H8 Di dalam reaksi ini, di CH3 Itu ada di hasil reaksi Nah tetapi pada reaksi yang kita buat Reaksi pembakarannya C3H8 itu sebagai reaktan Oleh karena itu nanti reaksi di delta H3 Itu kita balik nah, Sehingga nanti delta H3 Uh, nilai delta h semula itu bernilai negatif Akan menjadi positif Seperti itu Dan uh, kita lihat bahwa uh, Semua karbon nanti akan kita kalikan tiga, Termasuk delta h Dan semua yang mengandung hidrogen Akan kita kalikan 4 Termasuk delta h -nya. Nah setelah itu baru kita boleh tambahkan Nah setelah kita dapatkan delta H-nya maka untuk pembakaran 11 gram profana tinggal kita bagi Berapa gram profananya dibagi dengan MR dari profana 11 per 44 dikali dengan min 803,9 Maka untuk 11 gram profana itu kita bisa dapatkan Delta H pembakarannya sebesar min 200,975 Nah seperti itu Kira-kira bisa dipahami ya dengan mudah oleh para pembelajar Nah selanjutnya kita punya contoh juga nih Bagaimana delta HC pembakaran dari C6H6? Kalau datanya kita dapatkan seperti ini. <tuh> seperti tadi propana, kita juga kalau namanya delta HC, HC ini adalah pembakaran, maka pasti akan ditambahkan dengan O2. Kalau kita tambahkan dengan O2 nanti reaksinya seperti ini dan yang ditanyakan berapa delta h -nya. Nah, untuk bisa jawab ini kita harus menentukan kayak tadi lagi. Bahwa delta H, delta H dari C6H6 ini dia akan berada yang ini, delta H3 ini, itu berada di hasil reaksi. Sementara di reaksi ini berada di reaksi. Inilah yang menjadi potokannya. Nah oleh karena itu, nanti reaksinya akan kita balik terlebih dahulu. Yang semula seperti ini, delta H3-nya, lalu kita balik seperti ini. Sehingga nanti delta H-nya juga akan bernilai negatif. Nah setelah kita semua C akan kita kalikan 6 dan semua A akan kita kalikan dengan 3 termasuk delta H-nya. Nah sehingga kita akan dapatkan nanti jumlah setelah kita coret. Seperti ini kita akan dapatkan jumlah delta H-nya adalah min 3.305 kilojoule mol Seperti itu. Nah bagaimana kalau soal soalnya mengenai uh, seperti ini. Jika kita tahu bahwa delta HF F ini formation Formation itu berarti pembentukan Delta HF standar pembentukan dari CO2 itu nilainya uh, Min 394 kJ per mol Delta HF pembentukan H2O Min 286 kJ per mol Dan delta HF pembentukan standar dari CH4 itu min 74 kJ per mol Jika ada 8 gram CH4 Kita bakar sempurna Maka kita akan bisa menentukan delta HC combustionnya Nah ini kan delta Uh, pembakaran ya. Jadi kalau pembakaran selalu Kita tambahkan Dengan oksigen Jadi kita akan dapatkan nanti CH4 ditambah O2 Akan bentuk CO2 plus H2O Nanti kita akan dapatkan uh, penyetaran reaksinya Seperti ini ya. Jadi CH4 ditambah 2 O2 Membentuk CO2 plus 2 H2O Nah untuk menentukan Delta H Reaksinya kita bisa menentukan Dengan memakai rumus Delta sigma Delta HF produk dikurang Sigma delta HF reaktan Kita dapatkan dari data-data yang tadi Kita dapatkan lalu kita kalikan dengan Koefisien masing-masing Nah baru kita uh, Lakukan perkalian Nah Oleh karena itu uh, Setelah kita lakukan perhitungan Kita dapatkan jumlah delta Delta H reaksinya adalah Min 892 kilojoule formal Apa ini sudah selesai? Belum Ternyata untuk uh, Reaksi CH4 Ditambah 2 O2 Membentuk CO2 plus 2 H2O Untuk uh, 8 gram CH4 itu Kita terlebih dahulu menentukan Berapa mol CH4 yang terlibat dalam reaksi Sehingga untuk 8 gram CH4 Itu tinggal kita uh, Lakukan uh, Pembagian seper dari jumlah molnya dikali dengan berapa data reaksinya tadi. Jadi tinggal kita dapatkan setelah perhitungan yaitu min 1.784 kilojoule untuk pembakaran sempurna 8 gram C4. 8 gramnya dimana mana di mol ini. Kira-kira bisa dipahami ya dengan baik. Jadi untuk selanjutnya Nanti ada juga hukum HES itu yang ditentukan berdasarkan uh, diagram siklus seperti ini. Jadi misalnya kita punya diagram siklus delta H1, delta H2, delta H3. Nanti yang ditanya, gimana sih cara kita menentukan delta H reaksi kalau misalnya ada reaksi antara A2B membentuk CD2. Nah, gimana caranya? Ya, ini ya, yang delta H yang ada ini. Caranya, ya tinggal kita lihat reaksinya bagaimana dulu. Jadi kalau reaksi pada 2A ditambah B ini membentuk A2B pada delta H1-nya akan seperti ini reaksinya. Kita data dulu reaksinya. Jadi setelah kita data, nanti untuk reaksi A2B membentuk CD2. A2B membentuk CD2. A2B yang dimaksud ini berada di perreaksi. Sementara di eh Delta H1 A2B nya ada Berada di hasil reaksi Sehingga nanti delta h satunya kita balik Karena itu nanti del, nilai Delta H1 ini akan bernilai Negatif, semulanya positif Kan bernilai negatif Sehingga nanti untuk penentuan delta H nya Seperti soal nomor satu Nomor 2 tadi, delta H nya Tinggal kita tambahkan di mana nilai delta H1 semulanya positif akan menjadi negatif, ditambah dengan delta H2 ditambah delta H3, maka itu akan menjadi delta H. Nah, gimana lagi nih? Nih, ada lagi nih yang diagram tingkat energi. Jadi, untuk diagram tingkat energi, misal nih kita tahu, udah ada delta H1-nya, 2s ditambah SO2 akan membentuk 2SO2 plus O2. Di mana ini akan jadi delta H1, terus delta H2-nya SO3 nanti akan terurai menjadi 2S ditambah 3O2. Nah, seperti itu ya. Nah, gimana cara kita menentukan delta H3? Nah, ya, berarti delta H3 ini nanti kita tentukan berdasarkan pengurangan dari delta H2, dimana nilainya min 7. Dikurang dengan data dari delta H1 Yaitu min 593,8 Nanti tinggal kita dapatkan nilainya min 196,6 Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi hukum HES ini Semoga bermanfaat bagi para pembelajar sekalian di rumah untuk belajar, melakukan review sendiri, mendapatkan pemahaman uh, pribadi Sehingga nanti ketika terjun di masyarakat atau menghadapi persoalan-persoalan yang berhubungan dengan kimia Itu tidak lagi uh, kesulitan Sekali lagi tetap semangat dalam belajar Segala sesuatu tidak ada yang mudah Dan segala sesuatu perlu konsistensi Untuk membelajar Sehingga kita bisa mendapatkan Sebuah keulmuan Yang baik Bagi kita dan bagi orang lain Saya kira itu saja yang bisa sampaikan Terima kasih Salam sehat hati gembira Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kaju Bata Arus Arus Arus